atau episode 88 juga kita akan cukup main aku ada Twitter kacau dari game of dan untuk kalian juga yang ingin juga mendapatkan update video terbaru mohon eko bocoran aku langsung kacau cukup langsung komen dan subscribe channel dari Sojani ya dan untuk kalian yang ingin mendapatkan update video, video terbarunya cukup aktifkan notif loncengnya dari Sojani otomatis kalian akan mendapatkan update video terbaru tiap hari nya para Sojani ya jadi kalian tidak akan menginyalah untuk video video terbaru dari Sojani dan tentunya untuk linknya dari Sojani kita komentar kali misalnya. kita coba ngerasain kataku coba masih uh, lagi perlahan tapi pasti kali ini brother. kita coba kali ini kita sambil nantikan sabaran sembaran saya kali ini kita bisa merasa maksimal dari ini barang cat offset dan untuk kalian yang islam top dan update terbaru mengenai penggocoran dan kolam sosial Oke hari ini caranya gampang badan cukup lancer komainer saat snap tentunya channel Dan otomatis kalian akan melakukan update terbaru di harinya. Dan untuk yang baik langsung nyobain main di sini ya loh Terima kasih sudah kita, kita smashkan di kolom komentar begitu pun untuk join grup whatsapp Jadi kalian sangat mudah sekali ya loh Kita coba turunkan kembali kali ini dengan stream gratis Seperti biasa yang selalu menjadi handalan untuk kita dan kali ini kita mainkan game Octagon Kaca yang merupakan salah satu game baru rilis di waktu Ramadan. Mudah dengan game baru ini bisa mencapai ya, boy dengan perkalian-perkalian besarnya. Tapi mirip-mirip uh, dengan game Octagon yang biasa mungkin kita mainkan ya kali ini kita coba mainkan dengan versi game Octagon Kaca Tentunya dengan versi ini uh, dengan timur-timur si yang sama-sama belum kita tahu ya bosku. Namun ke bos gua nih aja kita coba belajar aja, boy. Kita main santai aja, kita main santuy. Dan mudah-mudahan bisa profit maksimal dan untuk kalian juga boy, eee, simak baik-baik untuk pola dan trade kali ini kita coba turun dan kembali. Masih bareng gas up atas kaca, mari kita nantikan sama-sama lagi kali, boy. Coba kita besarkan kembali simbolnya. Jadi kan om gato caca seperti simbol-simbol cawan dengan cair gaya, gaya Indonesia ya. Semoga Barang get off Kacanya ya Itu salah satu toko yang luar biasa di kaki di tempatan Dianyu Coba terus kita mainkan ya Turukan kembali tim bola di get off Gatot Kacanya Ini saja bisa profit maksimal Coba kecahkan kembali secara perlahan kali ini Dan dikasih tenca lagi kali ini. Main santuy aja lah ya boy. Dan tentunya untuk bet nya boy uh, Sesuaikan saja dengan bet kalian untuk antara moda dan tenja antara pemangsa kadu-kadu karena itu bukan menambah kemenangan, justru menambah terungkap, ampun ini kita terbetulkan kembali masih bareng get off gantus kaca nih boy. kita coba kali ini kita coba sambar kali ini bareng simbol simbolnya boy get off gantus kaca luar biasa banget kali ini oke, okay, ini kita sambarannya agak segitik, ini ya, bos, bukan Baru-baru yang memainkan game top kata, namun mudah-mudahan untuk profitnya bisa meledak maksimal di Dan sekali lagi, itu para supporterku yang pengen ngapain langsung di titik ini, linknya sudah kita sematkan di kolom komentar. Begitu pun untuk join grup WhatsApp-nya, dan kalian juga yang ingin selalu melakukan update terbaru mengenai pengguncuran dan pola slot gacor di hari ini. Sekarang ini cukup like, share, komen, dan subscribe channel ini Dan otomatis kalian ya, akan langsung diarahkan ke post Tentang waktu terlebih dahulu Sebelum kalian bergabung dan menjadi member yang dosen. Kali ini kita jumpa ke saluran kembali dari sumpah dari geto ini bosku. Oke kita coba turunkan perlahan terlebih dahulu ya Dengan pos geto mudah Mungkin akan kita dapatkan Kalau kita dapatkan itu bonus yang luar biasa kali ini nanti kita coba bareng kita ya, berdasarkan katanya bosku. Oke kita petakan kembali simbol-simbol ya bosku. Oke kita petakan kembali simbol-simbol yang ya ada cairan juga ya di sini. Ya, kita petakan lagi kali ini kita coba sabar. Kita nantikan sabaran-sabaran besar yang dihadirkan oleh Gen Oga dan ini ya seperti apa kita coba ya di di hari ini masih kita coba turunkan kembali perlahan kali ini barngit ya, tahu kan katanya bosku cobain terus kita, cobain terus. Patah, ini, ini, kita coba terus pantang pulang sebelum tumpang bosku coba masih sikat kantor kita semata di hari ini barang dia ya, tahu kan katanya kita turunkan si boy ya, kembali kali ini boy dan untuk kalian para supporter yang punya pola terbaiknya akan coret-coret di kolom komentar mungkin para supporter yang ingin membantu ini mudah-mudahan hari terutama ya muda -muda nari, aja, bosku Keringat untuk perhubungan setiap itu jelas berbeda-beda meskipun kita bermain dengan beda waktu yang sama Namun untuk profit dan bd itu tidak bisa kita samakan tentunya dan sekali lagi terima kasih juga untuk Pastor Sotter nih udah setia selalu Dan mengikuti seluruh -sel kekepangan game dari The Game so ini sama Sintus yang luar biar hari, pada hari ini Tentunya untuk kalian juga yang ingin selalu update terbarunya Sekali lagi caranya gampang banget cukup like, share, komen, channel ini dan otomatis kalian akan langsung diarahkan ke form pendaftaran terlebih dahulu sebelum kalian bisa menjadi join member dari situs ini ya bosku ya dan kali ini kita coba percahkan kembali simbol dari simbolnya dari biasa Gatot Gantta bosku kita perlahan ya. perlahan naik atau perlahan turun kita coba lihat lagi kali ini kita percahkan simbolnya sama kalau kita mengenal ya simbolnya oke kita akan saja hampir samakanlah seperti kita, poin terus di get of Gatot Ya, untuk game ini juga baru rilis ya bosku ya Kali ini cuma kita turunkan, kembali kita pesakkan secara perlahan Kali ini boleh Kita coba kasih paham, kali ini badan Kita pesakkan lagi Ya, tentunya ini terpaksa pesawatan uh, kuning Ya, kasih untuk tetap bersamanya ya Dan tentunya, dengan pola-pola yang kita main Kali ini mudah-mudahan kita mulai kembali Atau mau awali Kali ini memulai suatu game store ya Dan kali ini coba kita pesakkan Perlahan kembali tidak tergantung dari kets enggak tergantung kali ini bosku gua, oh uh, mantap mewah mewah terus bosku. Oke okay, kita coba lagi kali ini, boys Coba lagi kali ini. Cobain lagi kali ini mantapnya bosku bilang kali ini kita dapatkan lagi. Masih panjang toh enggak tergantung kaca, tentunya kali ini ada batu merah juga ada teman tapi ini boleh tarik kita turunkan oke lejaran hari ini kita suruh, mudah profit, ya. oke, oke mata kita coba lagi dari ini bos kali ini kita harus lagi